Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya ya Kali ini gue mau reaction, bukan game Kali ini reaction, reaction video-video konyol Video-video kocak, video-video lucu di Gue dapet bahannya dari mana ya tadi ya? Dari Instagram kayaknya kalau nggak salah, udah ada beberapa gue pilihin gimana kabarnya hari ini yang nonton semoga baik-baik aja semoga sehat semoga senang dan bahagia ya yang gak senang yang kurang bahagia yang lagi sedih semoga nonton video ini jadi terhibur so langsung aja kita meluncur ke videonya kita reaction tapi sebelum itu jangan lupa dong di like di comment. kalau ada video-video yang menurut kalian perlu di komen di komen Terus di subscribe juga dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang dan jangan lupa juga di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi ya kalian tinggal klik meluncur ke profile gue lalu di follow langsung meluncur ke videonya bung. Oke kita langsung lonceng ke video yang pertama ya Ini udah ada beberapa yang gue tandai Gue simpan di instagram gue Kalian boleh banget nih follow akun sosial media gue Rafika Biang Instagram nih ya Kalian bisa nge gue video-video lucu Kalian bisa komen-komen apapun itu terserah kalian Modem-dem gue juga gak apa-apa Tapi yang bener ya jangan yang aneh-aneh gue juga males bacanya kalau aneh-aneh langsung kita meluncur ke videonya seperti biasa, belum apa-apa, gue udah ketawa karena tadi gue udah sempat nonton sedikit ya. langsung kita meluncur ke video yang pertama ya bentar, kita pakai ini dulu biar kedengeran kali ya nah, bentar, kita setting dulu, kita setting, settings oh belum ke Indonesia Be like oh indah. oke ntar kita ulang ya kita baca dulu nih dari akun sore kemarin tapi pengen TD di luar nikah bule yang sangat ramah gokil bule yang sangat ramah seramah apa bule ini kita tonton ya cowok Indonesia be like oh tidak suka alkohol karena itu haram tapi ngentot trust di luar nikah <laughs> Anjing Anjing Goblok Goblok <laughs> Lihat ekspresi racing mukanya X-Racing mukanya gak enak anjing. Goblok oh, ya. hmm. Goblok anjay Goblok anjay Goblok anjay Goblok anjay minum alkohol haram tapi ngente deh terus goblok anjay ini mewakilkan seluruh pemikiran-pemikiran mayoritas kita ya alkohol haram babi haram tapi Hmm Tapi ke kosan rajin ya Tapi ke hotel rajin Memang ya Memang Memang Betul sekali Bule ini Bule tidak ramah aja, Ajik Bule bisa aja nih Huu huh, huh. Intinya mah Jangan makan babi Aduh Ini lagi nih minum nggak apa-apa Ke kosan, ke hotel apa-apa Tapi babi jangan Aduh ini aneh banget anjing. Itu semua haram anjing. Untuk yang di agamanya mengharamkan, yang enggak ya silahkan aja, gak sih? nggak ada masalah. Jangan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Oh, uh, uh, uh, uh, uh. gokil! Emang di luar negeri nggak begitu? Nih, ini nih, goblok ini nih. Emang di luar negeri nggak begitu? Ya, di luar negeri mungkin agamanya beda, goblok aneh banget Ani kenapa pertanyaannya gitu ya berapa banyak nanas muda yang laku di awal tahun ini berapa banyak coba abang-abang tukang nanas komen di komentar ya <laughs> Oke kita lanjut ke video selanjutnya ketika ya? Ini depannya udah udah gimana-gimana nih gue takut salah ngomong nih kalau kayak gini nih kita baca dulu kali ya dari hello asli tuh, tuh udah jelas tuh akunnya siapa ya kan terus captionnya apa udah jelas tuh jadi jangan cari-cari gue ya kalau gue salah ngomong maaf maaf tapi gak ada bermaksud apa-apa gue announce di awal aja ya takut salah ngomong bray asli Coba ya, ketika dapat kalender dari RT. Namanya baca sendiri ya, Ketua DPR RI. Coba bikin biar lebih menarik yuk. Oh, jadi dia dapat kalender dari Pak RT. Mau dibikin lebih menarik, coba kita lihat. Menariknya kayak gimana nih? dapat kalender 2023 dari RT. Kok kelihatan kosong banget ya? Coba bikin lebih menarik yuk. Pertama, Pisahkan antara kalender dan foto. <laughs> anjing. Anjing, anjing. Guys, kalender 2023. kelihatannya kosong banget. Kita bikin lebih menarik yuk. Anjing dipotong mukanya doang yang dipotong terus di bejak coba itu gue sih angkat tangan ya gue sih ngeri tuh lanjut tempel kalendernya di dinding dan tulisan tahun 2023 <tosek> <tosek> ini lebih absurd anjing ini lebih kosong kalender 2023 doang anjing hahaha <tosek> emang <tosek> salahnya dimana sih anjing aduh-aduh Bagus-bagus aja gitu wajahnya senyum. Anggun gitu kok lihatnya enggak ada yang mah, enggak ada yang salah kayaknya deh. Gimana menurut kamu ketika dapat kalender 2023 dari RT kok kelihatan kosong banget ya? Coba bikin lebih menarik yuk. Nama kalender ini. dan foto. Nawar segitu gituin sih. Lanjut tempel kalendernya di dinding dan tulisan tahun 2023. Gimana menurut kamu Ketika Batu batu batu-batu bat, anjing. Kabarin ya kalau nanti keciduk atau kena kasus kabarin aja ya. <laughs> Masih hidup kah orangnya? Kau entar ya anjing. Contoh video yang tidak dewasa dan tidak sopan Kalau tidak suka ya kembalikan saja kak Ya silahkan uh, Udah ada nih Udah ada udah ada yang komen lagi 199 Gue males bacanya Lebih besar fotonya daripada tanggalannya Iya betul Iya betul Betul betul Fotonya lebih besar Dibanding kalender ya Iya gak sih Kalendernya hampir nggak kebaca nih lihat tuh. Angka-angkanya berapa ya betul betul betul. Gue setuju ini. Demi ke menjaga demi ke menjaga keamanan anda, mohon jangan beli bakso keliling dulu selama satu tahun. <laughs> Kenapa jadi tukang bakso yang lusa lain? Anjing, gak semua tukang bakso itu bawa yang gak semua. kasihan lu kalau gak ada yang beli tukang bakso keliling anjing. Setahun lagi, mau makan apa dia itu? Kalau yang tukang bakso beneran ya <tuh> Hidung gue gatel wadah Ini baru yang namanya tutorial Gokil Memang gokil gokil Gue yakin ini akun cuma nge-repost aja nih Gue tahu nih siapa yang bikin ini akun aslinya nih Kita next Waduh ini lagi bang suwe bang sui. Bunda Yeti from Malaka. Ah. Aduh. Karena cuacanya dingin. Terus, hujan terus gara-gara Fajar set boy nangis terus. Jadi di luar hujan terus, maka ini agak-agak influenza gue nih. Bukan bukan Covid, bukan ya. Enapa aja. Kita play. Nah, kita lihat, Bunda Yeti from Melaka. Sampai bawah ca ca ca ca ca sampai bawah, terus terus lagi satu dua tiga sampai bawah, ca-ca-ca udah kaum-kaum pelangi anjing sejak dini bangsat kaum-kaum pelangi sejak dini babi-babi Bunda cah ya, from cah sampai bawah anjing cah banget cah cah badannya anjing kayak cakwe sore anjing Goblok goblok mah bapaknya ngomong ngapain ya ya? Pendidikannya gimana mainnya sama siapa sih kamu masih muda anjing kasihan Itu sebetulnya gangguan jiwa yang tak terasa menurut ahli psikologi Rusia yang bernama Rudolf Volsky, Joseph Trotsky. Blablabla panjang banget namanya anjing males gue bacanya Mengapa anda melewatkan membaca namanya ya sudah saya tak mau cerita gue yakin namanya bukan ini anjing goblok udah namanya ski-ski susah lagi Caldimir Lenin Podolski anjing pemain bola goblok boleh ditendang nggak sih ya janganlah dia kan manusia juga kalau kekerasan ya jangan maksudnya jangan tanggung-tanggung gitu, kepalanya sekalian biar bocor <laughs> inilah contoh orang yang tulang rusuknya patah lalu diganti dengan pipa air rucika nggak lucu anjing ngoblok, rucika babi, klan lo boti sejak dini boti, bocor tiktok Oke. kayaknya ya, nggak tau deh bener apa enggak. cocok dijadikan tumbal pesugihan Nih gue setuju Pembangunan apa gitu? Pembangunan flyover, jalan tol kan suka ada tuh katanya ya kan, tumbal-tumbal gitu tuh. Boleh nih, di list anaknya nih. <laughs> Terus gue nanya emang dia nggak malu sama diri sendiri? Orang tuanya gimana tanggapannya? Dia agamanya apa? Ada yang menjaga? Wah, wah. ini tadi pertanyaan gue juga orang tuanya gimana? Tapi gue enggak sampai agama sih. Dan gue juga gak tahu agamanya dia apa Dan yang ngepost juga gak bakal mau tahu juga Agamanya dia apa Pokoknya dia joget lucu sampai bawah Menurut dia udah That's it bro Pentingnya pembulian sejak dini Pembulian Goblok Pembulian gak bagus anjing Kenapa perlu pembulian anjing Goblok lo Justru malah lebih parah nanti Takut kalau dibully ya gak sih Gue gak setuju nih sama orang ini nih Aneh anjing pemikirannya Oke okay, kita next videos dari Damian A underscore M apa tuh AM apa tuh anggur merah lu ceritanya A apa anggur nggak dapat lagi nggak ada yang lucu ya udah kita langsung aja tonton dah power of minuman oh, Maksud ayam mabok anjing, ayam mabok terbang Dia lupa diri kalau dia ayam Ya memang satu keluarga, unggas juga sama burung, iya Tapi kan bobot lu tuh Gak cocok gitu lu terbang dengan bobot segini gak cocok lu Tolong <lalu> Semua gara-gara minuman anjing anjing Depan Power of Olong di anjing teh Olong Java Cam Red Bull Ban House nggak ada yang menarik komentarnya ya temot-temot dong tapi memang lucu banget anjing emang belakangan ini tuh gua ngeliat banyak banget hewan aneh-aneh anjing ada kucing apa makan ganja anjing makan ganja aneh banget anjing terus habis itu giting anjing emang orang luar tuh aneh-aneh anjir masa hewan dikasih ganja anjing uh. <laughs> langsung terbang ke surga anjing langsung terbang ke surga auto ketemu nabi anjing <laughs> oke kita next otomotif weekly Ketika semua terdiam setelah ia membuka helmnya. Apa yang terjadi dengan helmnya? Buset abu-abu. Lu bawa motor kayak -kaya orang perindapan, lu. Lu bawa motor kayak orang perindapan, lu. Kenapa emang orang perindapan? Orang perindapan kalau naik motor ugal-ugal emang ya. Iya sih. Banyak sih videonya sih. Cuma nggak tahu ya kalau di sana langsung gimana. Apakah yang sampai ke kita yang jelek-jelek dong? Ya, kita nggak tahu juga. Cuma di Instagram kebanyakan yang seperti itu. Buka helm lo Buka helm Wah, anjing, iya benar. Iya, dia orang Perindapan. Lah, anjing. <laughs> What the fuck, bro? Anjing, anjing. Lah iya dia orang Perindapan. Oh, anjing. Buset, abu-abu gua. Tahu nih maksudnya abu-abu, anjing. <coughs> Padahal tangannya enggak, loh Mukanya doang anjing abu-abu anjing aneh banget lu orang iya dia orang ya ngomong langsung kena mental lah iya dia orang berindapan pantas bu motor kayak gitu ya pantas sudah nggak usah diomelin Nanti orang perhindapan anjing. Pas dibuka ya, nggak aneh kalau ini kotor begitu namanya juga perhindapan anjing goblok. Kalau di daerah saya ini namanya settingan. Ya. Kita nikmatin aja mau settingan mau enggak ya? Kita nikmatin aja lah. Awas di kobok Besok libur. Silver enggak? Babi. Orang perhindapan disuruh jadi manusia silver anjing. Cringe. Ya apa nih centang biru, cuaks kenapa ada warga coki di sini cuaks cuaks nih bang kenapa, ucap salah satu anak bos, garmen yang lama tinggal di apartemen Kemayoran, iya nih kayaknya jalan-jalan Kemayoran ya, jalan-jalan mau ke apa je anjing. Ah, udah segitu aja video review, review lagi video reaction gua kali ini coba tulis di kolom komentar mana video yang paling ucul yang paling lucu menurut kalian yang mana nih kalau gua sih <laughs> yang bule sih anjing sih pecah sih anjing cowok cowok Indonesia itu minum alkohol haram tapi in TD terus Menurut kalian yang mana tuh? Apakah kalian setuju sama gua apa enggak? Coba tol tolong tulis di kolom komentar. So Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik meluncur ke profile gua dan kalian follow. So, gua rafiyah Asti Cabut